Pada hari ini, pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas sesuai dengan arahan Bapak Gubernur Bali mengambil beberapa kebijakan. Yang pertama, mulai hari ini semua pekerja migran Indonesia dari Bali yang bekerja di luar negeri yang akan pulang ke Bali, terutama sekali yang berasal dari negara-negara yang terinfeksi COVID-19 ini, akan dilakukan karantina. Untuk itu, pemerintah Provinsi Bali telah menyiapkan karantina untuk melaksanakan karantina bagi para pekerja migran Indonesia asal Bali yang pulang ke Bali. Kemudian, yang kedua, dalam upaya untuk terus mengurangi interaksi antar orang dalam jarak dekat, maka pemerintah Provinsi Bali melalui Satgas Penanggulangan COVID-19 ini menginstruksikan kepada seluruh Rumah sakit di Bali, baik pemerintah maupun swasta, untuk menghentikan jam kunjungan atau jam besuk dan membatasi jumlah penunggu pasien. Satu orang untuk setiap pasien, tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah orang yang berada di rumah sakit, sehingga dengan demikian semakin sedikit ada kontak antara satu dengan yang lainnya sehingga ini menjadi bagian dari upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini kemudian yang ketiga pemerintah Provinsi Bali juga sedang menyiapkan laboratorium di RSUP Sanglah untuk bisa melakukan tes terhadap sampel swab saat ini sedang dipersiapkan alatnya bahan-bahan kimianya mudah-mudahan dalam waktu secepat mungkin laboratorium ini bisa berfungsi dengan baik sehingga dengan demikian kita tidak harus menunggu lama hasil uji laboratorium yang kita kirim ke Jakarta atau ke Surabaya karena memerlukan waktu yang cukup lama kita berharap dengan berfungsinya Laboratorium di RSUP Sanglah ini, maka pemeriksaan akan menjadi lebih cepat. Keempat, pemerintah provinsi Bali juga sedang menyiapkan untuk dilakukan screening test dan juga rapid test untuk orang dalam pengawasan, sehingga dengan demikian kita bisa mengurangi kepanikan, kegalauan dari masyarakat sedang dipersiapkan rencananya screening akan dilakukan di rumah sakit Kesdam 9 Udayana saat ini sedang disiapkan alatnya mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan segera bisa kita laksanakan Gubernur Bali telah mengeluarkan instruksi untuk membatasi jumlah orang yang melaksanakan kegiatan-kegiatan upacara keagamaan Gubernur Bali juga telah menyampaikan himbauan edaran kepada seluruh masyarakat Bali untuk bersama-sama menjaga jarak satu sama lain ini berlaku untuk semua kegiatan termasuk kegiatan upacara keagamaan atas pemahaman yang baik terhadap potensi bahaya dari COVID-19 ini maka kami mohon kepada seluruh masyarakat Bali untuk memahami dengan benar arahan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Bali untuk hari-hari berikutnya ada upacara-upacara keagamaan tentu saja Pemerintah Provinsi Bali akan memberikan arahan-arahan kembali ya, sesuai dengan perkembangan. Yang terpenting adalah keyakinan masyarakat bahwa arah kebijakan pemerintah ini adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Oleh karena itu mari kita dukung bersama-sama. Jangan mencari-cari alasan, jangan menggunakan argumen-argumen yang sesungguhnya membahayakan keselamatan diri sendiri dan keselamatan masyarakat kita mari kita ikuti arahan untuk menjaga jarak atau social distancing ini atau physical distancing ini dengan sebaik-baiknya hal-hal yang bisa kita tunda, mari kita tunda hal-hal yang bisa kita batalkan mari kita batalkan semuanya ini adalah untuk keselamatan diri anda keselamatan keluarga anda keselamatan komunitas anda dan keselamatan seluruh masyarakat Bali. Naik peta persebaran, ya, kita harus mendefinisikan apa itu peta persebaran. Peta persebaran ini datangnya dari kasus-kasus yang terjadi di lapangan, di mana kasus itu terjadi, dipetakan, disusun, lalu dikelompokkan, kemudian, oh, dari daerah ini. Sekian, sekian, lalu dari situ kita buat peta. Nah, sekarang ini data yang ada saat sekarang ini sebagian besar PDP itu adalah warga negara asing datangnya dari luar sehingga dengan demikian bahkan yang positif itu pun adalah warga negara asing, hanya satu WNI, sehingga kalau ditanya petanya seperti apa untuk lapangan di Bali masih sulit kita petakan karena PDP ini sebagian besar orang asing ada juga yang PDP ini baru juga adalah meskipun WNI, tapi pulangnya dari luar negeri. Sehingga kita masih belum bisa menentukan di mana titik-titik teritorial atau zona dari keberadaan COVID-19 ini. Ya, itu sebabnya. Ya, Mudah-mudahan tidak terjadi transmisi lokal. Berbeda dengan di daerah lain, seperti misalnya di Jakarta, misalnya, itu sudah transmisi lokal sehingga dia bisa identifikasi di kecamatan ini segini kecamatan segini ini, kecamatan ini segini dan kemudian dilihat proyeksinya baru bisa dibuat peta persebarannya kasus kita di Bali berbeda, ini mohon dipahami ya, ya kita melalui dinas kesehatan sudah mengajukan permohonan ya kan. tetapi pemerintah pusat tentu punya pertimbangan tersendiri, yang datang cuma 150.000 tapi yang minta pasti 34 provinsi kan Nah tentu tadi saya mendengar juga dari Pak Yuri bahwa pengalokasiannya sesuai dengan tingkat resiko masing-masing daerah. Tentu saja pemerintah pusat sudah menghitung untuk Bali tingkat resikonya berapa dan berapa akan dialokasikan. Tetapi 150000 itu kan bukan angka final karena pemerintah masih terus mencari. Ini masalahnya kan barang harus didatangkan dari luar negeri dan hari ini infonya baru sebegitu yang datang tetapi dalam Pak Yuri sudah mengatakan akan terus mencari di luar itu kami pemerintah Provinsi Bali juga mencari di luar jalur-jalur pemerintah tadi ya. nanti kalau sudah tiba alatnya saya akan informasikan karena kami juga sedang mencari sesuatu yang belum kami dapatkan tentu belum kami informasikan nanti kalau sudah kami dapatkan barangnya tiba di Bali dan bisa kami gunakan maka kami akan informasikan kepada masyarakat ya. di dalam edaran gubernur sudah jelas jangan disebut jenisnya lagi tempat hiburan tempat keramaian dinyatakan ditutup lalu siapa yang menutup tentu bupati wali kota di wilayah masing-masing karena gubernur sudah memberikan arahan